Halo sahabat tani karya, jumpa lagi di video kali ini saya akan merekomendasikan ya dua pestisida untuk pengusir burung dan tikus diantaranya ada radok dan Covid plus nantinya ya yang pertama ini radok ya pengusir burung dan tikus obat ini hanya untuk mengusir ya tidak untuk membunuhnya biasanya diaplikasikan pada padi yang diserang hama burung dan tikus dan juga sayuran di tempat rumah di tempat yang lainnya juga bisa ya karena obat randong ini pestisida ini memiliki bau yang harum seperti parfum ya, yang menyengat sehingga hama seperti tikus ini bisa kabur sendirinya nanti ya. sekali lagi obat randong ini atau pestisida ini tidak membunuh, tetapi untuk mengusir. Ini bisa disemprotkan dalam satu tank itu kita gunakan tiga tutup saja ya. Dan efektif 14 hari setelah kita semprot untuk mencegah terjadinya serangan hama burung dan tikus. Ini juga banyak sekali yang dijual di toko-toko alat pertanian Yang di desa kita atau di daerah kita Dan yang nomor kedua Kita menggunakan covid plus Kalau covid plus ini kita Anjurkan ini untuk membunuh ya Membunuh tikus ya pengaplikasiannya kita bisa campurkan ke pakan atau umpan yang akan kita gunakan seperti padi singkong ya kita rendam singkong atau padi dulu kita basahkan dan kemudian kita taburkan dengan kopi plus ini sesuai ukurannya ya satu wadah ini bisa menyeduk sampai satu kilo padi ya. Kalau kita menggunakan obat padi, kita rendam padi dan kemudian kita taburkan covid plus ini. Dan setelah itu kita dinginkan bentar atau kita angin anginkan supaya nempel covidnya obat pestisida ini. Dan kemudian kita masukkan ke dalam liang-liang ya atau lubang-lubang yang kemungkinan menjadi rumah tikus ya di sekitar petakan sawah atau di galangan kita bisa memasukkannya dan kita bisa menggunakan singkong untuk umpannya juga ya. ofin plus ini efektif ya membunuh dan itu tadi dua obat atau pestisida yang saya gunakan untuk Mengusir hama burung dan tikus, ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Semoga bermanfaat, terima kasih.